Pada kesempatan kali ini, cuy, gue mau cobain bundle Diamond Royal terbaru. Langsung aja kali ya, kita sepin-sepin manja, cuy. Iya. Ayo, bis-bis, dapat, dapat, dapat, dapat, dapat, dapat, dapat apaan? Gak tau itu, aduh. Kita sepin lagi lah, ya. Waduh kayaknya belum, belum ada rezeki nih, aduh. Belum dapat juga, makasih karena ya makasih. Dapat nih, dapat nih. Iya, dapat bundle terus. Iya, iya, iya. Mantap. Hm, Mantap banget. Hm, lah, ya, kita lah tolonglah. Masuk lagi. Enggak ada pikir, udah enggak ada pikir, enggak hm, dapat. Eh, dapat nih. Udah sih. Udah. Oke, kita udah dapat bundle diamond royal terbarunya nih. Mari kita cobain di in-game cuy Skui Oke okay, kita udah masuk ke game yang ketiga nih cuy. Aduh dari tadi lo gagal buyah terus. Udah dua kali gagal buyah. Waduh sayang banget ya kan. Is oke okay lah is oke okay lah nggak apa-apa. Namanya juga game battleground ya kan? Kosong? Ih mana nih? Tadi di belakang ada satu atau dua orang cuy. Tadi dua game gua turun di Bima Sakti Rame loh Sekarang kok Sepi nih Tolong Wih Temen kita lagi baku hantam Oh udah kenok Ngobrol dong ngobrol Diem diam baik si abang nih Aduh Temennya mana lagi bang? Gak ada temannya Kita ganti SM aja lah Oke okay. yuklah kita mengarah ke pik ya kan Eh ada orang nih Waduh gaya loncat kodok tuh Keren kan gua Weh, Mau adu trik dekoy bang Boleh ayo sini Ayo bang nongol bang Bang <laughs> boleh juga, boleh, boleh, boleh, boleh. Oh makasih bang lutingan ya bang. Wah nggak repot-repot nyari ya kan. Udah dianterin cuy. Wah baik hati kali lah si abang nih pokoknya. I love you. Hey. Mana nih penghuni pick? Aduh, dicari-cari loh. Namangunggus. Yuk kita cek airdrop dulu, cuy Oke okay. Waduh Ada orang tuh Bentar, bentar, bentar <laughs> Kita surprise <laughs> mama, mama, mama, mama, mama. Aduh, nembak kaki nggak tuh Kita majun aja lah So, when yeah mana bang oh ini nih ya. aduh si abang main gocek gocek di batu ya ah oh, kalau ya heits temennya tuh dari jauh ntar bang oh ini hmm. stimit, stimit, stimit. Ayo bang nongol bang zona itu bang Alah alah Berlagak loncat kanguru segala itu apa sih I'm sorry bang I'm sorry Itu teman kita nembakin apa sih Sabar, Bang. Jangan emosi ya, kan? Udah, udah kelar. Udah kelar, si Abang. Emosi kali main biasanya kayak gini. Ada yang lari-lari dari zona, cuy. Mana ya? Siapa tahu ada ya, kan? Nah, nih, nih, nih, nih. ada mobil nih. Kita tungguin depan sini lah. Ilih-ilih Sendirian loh si abang Aduh temennya ditinggal atau kayak mana nih Gak setia kawan nih orang-orang randoman ini Aduh Kita tuh makhluk sosial cuy Jadi nggak bisa hidup tanpa orang lain ya kan Apa sih <laughs> Aduh Mana lagi nih orang-orang, eh depan nih ada nih. Eh, bang, bang. Waduh, pakai AWM atau kartu? Eh, sosokan ya, bang nih. Awas copot, eh kau ya. <laughs> si abang lu. Aduh Ku kejar, kau bang Ku kejar Ala Easy my boy I'm sorry Aduh Zonanya padahal ada di Bima cuy Kenapa orang-orang kesini gitu kan Wah Udah sih Langsung yang lihat setengah server nggak tuh. Waduh. <laughs> Aduh. Habis ada baku hantam tuh di atas bukit. Ah ah ah ah. Waduh, jangan galak-galak Bang. Santuy aja ya kan. Ah. Teman kita sujud syukur enggak tuh? Bentar, Bang. Ku kasih tahu nih orang-orang ya kan. Main main and main and aja nih teman kita nih. Mana tadi dia? Oh, ini nih nih nih nih. Ah, kau ya. Mana lagi temannya nih? Mana lagi temannya? Bang, nongol bang Oh, disutet ya bang Disutet dia Nah, tinggal dua orang lagi nih banyak juga nih glue si abang nih. Bapaknya ini kurasa ini juragan ini glue wall. Hey. Ini yang satu lagi di mana nih? Takut dibokong gua nih. Itu ngebak atau ada orang tuh? Oh dia maju nih, dia maju nih. Kita prank pake glue wall nih. Waduh. Ini makan bang, tempe penyet bang. Yuk sarapan dulu ya kan pagi-pagi. Eh kenok nih. <laughs> aduh, aduh si abang Gak perlu mengotori tangan ya kan Untuk mengalahkan babang jago tadi cuy Tolong gitu kan Coba kita lihat ada glue atau ada apanya ya kan Sambil nungguin satu orang Eh, eh tolong santai santai bang santai Galak-galak, abang! Aduh, aduh, oke okay lah. Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Kita nyobain bundle diamond royal terbaru, cuy! Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye-bye.